Assalamualaikum sobat Mau jadi hati seperti raja Inti solusinya bukanlah uang semata Maka jadikanlah hati ini Kona'ah Dengan Kona'ah dapat uang sedikit kita terima dengan lapang dada Tidak mengeluh dan tidak komplain Dengan Kona'ah di bulan Ramadan ini Menjadi pelatihan seperti di saat berbuka Walaupun dapat satu atau dua menu Pasti hati gembira dan senang Kalau hati ini jauh dari Kona'ah Maka menu yang banyak pun Tak cukup memuaskan hati Sabda Rasulullah SAW yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup semoga bermanfaat dan semoga tetap bersyukur atas takdir yang Allah berikan